Perang antara Devano dan Nendra dengan Ibunda Iis Dahlia belum selesai begitu saja. Usai pindah rumah ke kontrakannya, Devano dan Nendra mengungkapkan satu hal yang paling menyakitkan kepada sang Ibunda. Devano dan Nendra diketahui memilih pindah dari rumah orang tuanya lantaran ingin merasakan kebebasan dan hidup mandiri layaknya anak lelaki. Tetapi banyak hal yang menjadi pertimbangan dari keputusan Devano tersebut. Terlebih lagi dengan Ibunda Iis Dahlia yang menentang pilihan putranya itu. Is Dahlia tidak ingin anaknya menjadi anak durhaka bahkan berani melawan orang tua. Namun apa boleh buat Devano memilih pendiriannya sendiri? Bahkan Devano sempat meminta kepada Is Dahlia untuk berhenti menjadi penyanyi. Bagaimana langkah Is Dahlia menyikapi sifat anaknya yang semakin barbar simak berita ini sampai selesai? Sebelum melanjutkan ke dalam video baiknya tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya, like dan share video ini kepada teman dan kerabat Anda. Oke, langsung saja, konflik yang terjadi di dalam rumah tangga Iis Dahlia kini menjadi bumerang bagi Iis Dahlia sendiri. Mengapa tidak, warganet memberikan kritikan pedas kepada pelantun lagu payung hitam tersebut. Warganet menyebutkan Iis Dahlia kurang memberikan edukasi dalam mendidik anaknya. Bahkan sebagian besar mengatakan Iis Dahlia menerima karma akibat terlalu kejam dalam dunia selebritis. Iis Dahlia dikenal sebagai juri Liga Dangdut yang sering menilai penampilan peserta dari fisik dan pasionnya. Bahkan Iis Dahlia sering marah-marah kepada pengikut lomba Dangdut. Iis Dahlia merasakan hal yang begitu berat dalam hidupnya lantaran karma yang membuat rumah tangganya menjadi konflik dengan anak kandungnya sendiri. Putra Iis Dahlia Devano dan Nendra memilih meninggalkan rumah dan hidup sendiri di rumah kontrakannya bukan tanpa alasan Devano pergi dari rumah. Iis Dahlia sempat didatangi wartawan tapi kondisi Iis Dahlia yang masih belum kondusif. Iis Dahlia masih emosian dengan kejadian ini. Namun warganet malah menyerang sang penyanyi dangdut tersebut dengan cibiran pedas di komentar jalur artis. Sangat disayangkan anak yang baru menginjak umur 20-an tersebut malah menjadi anak yang barbar. Bukan Iis Dahlia tidak memberikan edukasi kepada anaknya. Namun Devano sendirilah yang memilih hidup sendiri dan belajar mandiri. Jawab Iis Dahlia kepada media. Iis Dahlia meminta Devano untuk kembali ke rumah. Bergabung dengan keluarga besarnya agar mudah dikontrol oleh Iis Dahlia. Namun Devano sendiri menolak ajakan ibunda Iis Dahlia. Devano muda ingin hidup mandiri dan merasakan kebebasan hidup di luar seperti layaknya seorang lelaki. Bagaimana kisah selanjutnya? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Jalur Artis agar tidak ketinggalan berita terbaru dari kami.